Pelik eh? Hi guys Assalamualaikum Setiap yang korang dapat lihat Depan aku ni Aku ada Empat jenis Susu Poka Okay sebelum ni Aku minum susu Bingray So kali ni aku Bersama susu Poka Puas-puasa ni Tak ada apa dah Yang orang nak Selain kan Air Air Air, air, air tu je Tanpa Buang masa Marilah kita mulakan ya. Eh? Okay Seperti korang dapat lihat Belah aku sekarang sekali kita ada susu pisang, yang kedua kita ada susu mangga, yang ketiga kita ada susu rose bandung. Dan yang terakhir sekali aku ada cookies and cream. Macam mana rasa cookies and cream? Kalau coklat, aku suka. Dalam bentuk air, kita tak tahu macam mana. Okay, marilah kita minum. Marilah aku mulakan. Kita tuang air ni satu persatu. satu. Okay, jom. Mulakan dengan susu pisang macam biasa. Macam goncang. Buat ya aku dah boleh dapat bau pisang tu. Uh, Bismillahirrahmanirrahim. Cain biasa aku takkan tuang penuh-penuh. Hihihi. Susu mangga. Susu mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Warna lebih kurang. Bandung. Wow, pink. Betul, guys. Hmm. Pink gear. Hmm. Alright. Last one. Kita ada cookies and cream. Tuang dulu. ساوي Atlaw ke sikit aku buang. Okey. Dah habis tuang. Mulakan dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Kita mulakan dengan susu pisang. <Susuk> hmm. <hius ros Empress> Bismillahirrahmanirrahim. Okey, okey je dia hmm, Macam cepat pula aku minum Sebab aku letak sikit sangat hmm, Nanti aku risau aku letak penuh tak habis pula Okey, next one Kau nak tambah lagi air ni Lagi habis Next one, kita minum susu mangga Bismillahirrahmanirrahim Dan Bandung pinggir we Bandung I favorite asal pula sembilan ramai lah Yeah. Okay, last one Kita ada cookies and cream Let's dig in Last Warna ni berkurang kan? Ini. Bismillah Macam pelik eh? Okay apa aku boleh katakan Susu-susu pokal ni Dia ada rasa Setiap satu ni Tapi dia Tak terlalu strong Maksudnya macam dia tak aa, Macam cookies and cream ni Aku expect dia macam manis tau Macam coklat Dia cookies and cream Tapi tak aa, Tak ada rasa manis sangat Bandung ni pun sama, ada rasa bandung tapi tak manis. Samalah dia dengan ni. pisang, dan mangga ni. Rasa dia balance saja. Tak terlalu over, tak terlalu kurang. Macam just nice lah macam tu. Okay, nak tahu kalau aku nak bandingkan susu pisang ni dengan yang sebelum ni aku pernah minum. Ha, kau tunggu aku buat video air minum susu pisang saja. Macam mana? Itu pun kalau rajin, maka terhasil lah. Kalau tak Mungkin jawapan yang aku akan bagi tahu nanti. Tiba. Okay, aku rasa sekejap tapi rasa mungkin dah lama dah sebenarnya video ni Walaupun aku minum separuh-separuh tu pun ha, kenyang guys ha, Jangan kacang bagus kata aku dah nak minum banyak mana Okay, itu saja. aku rasa video aku untuk kali ni ha, Mungkin lepas ni aku minum susu Meiji pula ha, Mana tahu Ataupun susu pisang Okay, banyak pula aku bebel, tu saja. Jangan lupa untuk like video ni dan juga subscribe channel aku pada yang belum okay? Terima kasih pada yang sudah sudi menonton dan juga pada yang sudah subscribe Pada channel terima kasih banyak-banyak Bye-bye -banyak, okay?